Tapi ini bahan ini sudah waterproof, sangat simple ditambah dengan dengan harga yang sangat terjangkau. Seperti ini penampakannya guys, sangat cantik ruangan juga nih dan tentu saja top. channel guys video kali ini saya nggak lagi bersepeda tapi ingin ngereview sebuah produk yang sangat dibutuhkan untuk bersepeda apa itu ikutin terus Oke okay guys inilah dia benda yang saya sebut tadi sebuah tas sepeda tas yang sangat cantik tapi sebelum kita masuk ke membahas review dari produk ini kita akan bahas manfaat dan fungsinya dulu nih guys karena Bersepeda itu zaman sekarang tuh harus ditunjang dengan peralatan dan aksesoris yang ya menarik lah ya agar gue tadi tidak membosankan. Salah satunya ya tentu saja dengan tambahan dengan tas ini. Tas ini memang sangat cantik ya dari modelnya, bentukannya ya guys ya. Dan nanti kita akan coba bahas uh, seperti apa spesifikasinya, bahannya seperti apa luasnya dimensi-dimensinya Oke okay ya ikutin terus tas ini bermerek anmeilu produk uh, made in China guys kalau dari dalam uh, brandnya ya memiliki model seperti kotak dan sangat simple ditambah dengan ornamen-ornamen ini dan sangat simpel guys tidak terlalu banyak ke gaya-gayaan lah ya untuk ukuran dari tas ini kita langsung aja ukur nih guys biar real ya dari panjang dari tas ini lebih kurang ada di sekitar 30 cm guys atau 29 ya antara itulah ya 29 sampai 30 dan untuk lebarnya ini ada di sekitar kalau kita ngambil batas yang ini berarti sekitar 15 sampai 16 15 cm lah kita anggap guys ya untuk tingginya dari bawah ke atas itu lebih kurang ada di 10 sampai 11 cm nih guys kita lanjut untuk cek bagian dalamnya. Dilengkapi dengan dua resleting nih guys, resleting yang kuat ya, masuk kuat bahannya ini. Kita akan coba lihat isi dalamnya seperti apa. Oke, okay, cukup simple saja seperti kotak lah ya untuk penyimpanan peralatan ataupun kebutuhan-kebutuhan kita selama bersepeda bisa untuk naruh jas hujan mungkin ataupun botol minuman dan lain-lain guys untuk bersepeda terus di bagian atasnya juga ada sebuah ruangan juga nih dan tentu saja hop kita punya rain covernya guys rain covernya apabila nanti hujan kita bisa melapisin lagi tapi ini bahan ini sudah waterproof nanti saya akan coba lebih jelaskan pakai teks ya guys untuk uh, bahannya seperti apa jadi tas bermerek Unmelu ini bisa kita dapatkan di online online shop seperti Shopee Tokopedia cuman saya belanjanya kemarin di shopee online nih guys eh uh, dengan harga yang sangat terjangkau tas cantik ini tergantung kalian ingin browsing untuk mencari tokonya yang yang semurah mungkin dan seperti sepercayaan mungkin lah ya untuk dari toko si penjual ini cuman rata-rata kalau saya cek ini sekitar 80-100 ribu yang dipanggil mahal nih guys tinggal di browsing aja di online shop ya guys dan ini sebagai perekatnya nanti kita coba di sepeda saya nih guys ya seperti apa cara mengaplikasikannya di sepeda kita akan coba pasang di rack panel bagian belakang ini guys cara mengaplikasikannya ya simple aja ini dari dari Pengikatnya kita lepaskan aja dulu, guys. Kemudian nih, kita bisa lewat bawah ini talinya. Nah, lubang pengait ini bisa kita coba masuk. Kemudian kita ikat lagi lewat bawah. Gitu juga yang bagian belakangnya, nih guys, sama aja, dan kita langsung lewatkan bawah juga ya. Yeah. Seperti ini penampakannya, guys, kalau udah di atas rak banner kita, rak banner belakang sangat cantik dan tentu aja ini kalau malam ini hidup nih guys karena dia pasti istilahnya reflection light apalah gitu dari belakang juga sangat manis ya guys kita lihat dari sebelah sini juga sangat cakep sekali guys review produk sederhana tapi sangat dibutuhkan untuk menunjang bersepedaan kita dan semoga kita selalu sehat dan selalu sukses buat kalian semua jangan lupa untuk like share komen dan subscribe panjedraga channel sampai jumpa di video berikutnya